kembali lagi di channel Lotus Semua channel Indonesia kamera. Oke, kembali lagi bersama saya Aisyah. Di sini saya akan membahas lebih lanjut tentang ISO. Oke, apa aja sih yang yang akan kita bahas? Langsung aja kita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 Istilah cahaya Atau um, penerangan Dalam fotografi Jadi ISO itu Sebagai pencahayaan dalam foto Itu yang penting juga Salah satu yang penting Dan kenapa disebut salah satu yang penting Jadi kalian bisa Menyesuaikan Hasil foto kalian itu bagus Atau kurang bagus dari ISO itu tadi Jadi kalau kalian di um, Kondisi yang kurang cerah seperti di dalam ruangan yang gak ada penerangan, Membutuhkan flash Tambahan flash Kemudian kalian gak perlu lupa juga Kalian harus mengatur ISO nya Dan gak mungkin kalian foto di ruangan yang gelap Kecuali kalau ada Cepelan fotografi yang um, Kalian inginkan okay. Kemudian langsung kita bahas Fungsi ISO di disini untuk mempercerah mem, apa ya, Membuat foto kalian ini terang Tapi ada um, Apa ya namanya Tapi ada Kekurangannya juga dalam ISO Yang pasti kalau ada kelebihan Ada kekurangan Kelebihannya di sini dia bisa menjarahkan Foto kalian Kalau di low light dan kekurangannya di sini kalau ISO nya semakin tinggi benar dia semakin cerah dia semakin terang tapi apa kalian tahu kekurangannya? Oke okay, kekurangan dari ISO di semakin tinggi ISO yang kalian pilih semakin tinggi itu dalam tingkat seribu seribu seperti itu itu akan semakin banyak noise atau bintik-bintik seperti uh, semut di dalam foto dan itu bisa mempengaruhi hasil foto kalian juga. Apalagi kalau um, waktu malam, kalian tingkatin ISO-nya, kelihatan banget untuk noise-nya. Jadi caranya kalian bisa mengatasi dengan menyeimbangkan triangle exposure kalian dari ISO, shutter speed, dan diafragma jadi seperti ini untuk penjelasan dari ISO kurang lebihnya bisa kalian tulis di kolom komentar dan semoga bisa membantu kalian para fotografer pemula atau para anak muda yang mau belajar tentang fotografi untuk triangle exposure penjelasannya udah kita bahas di video sebelumnya jadi kalian yang belum menonton, kalian bisa langsung nonton dan di disini saya Aisyah peminat undur diri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Salam sahabat fotografi di indonesia kamera salam.